Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kita Indonesia Kamera Hari ini kita akan membahas tentang lensa Yang sangat dicari oleh para penggemar Sony Lensa ini murah Dan hasilnya cukup memuaskan Ini Hari ini kita bawa lensa Seven artisan Oke, langsung saja tanpa lama-lama kita belajar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 untuk harga barunya sekitar 1 juta setengah saja sudah mendapatkan uh, 35 mili dan Hai uh, lensnya 35 mili dan F nya diafragma nya 1,2 Oke okay, uh, untuk lihat hasilnya uh, bisa kita coba uh, menggunakan kita uh, ada kamera a6000 Oke, ya, langsung saja kita coba ya. Oke, teman-teman, eh, di sini saya memakai Sony, Sony A6000. Nah, ini produk berwarna silver, biasanya ada yang warna hitam, ada warna krem. Nah, sini kita pakai yang warna silver. Eh, untuk harganya 6000 ini cukup luar biasa juga ini sekarang tambah lama tambah naik enggak tambah turun Oke okay, uh, ini kita tadi bahas tentang lensa ini ya lensa 7 artisan Oke okay. uh, di sini untuk vokal tadi senyata 35 35 mili jadi lensa ini ini lensa fix jadi tidak bisa di zoom out di zoom in ya teman-teman jadi paten di 35 kalima mili kemudian uh, di sini ada puterannya teman-teman ada puteran itu puteran untuk apa ada dua ini kita bahas dulu ya ada dua puteran untuk yang atas ini ini ada itunya darah disini dulu ya. Di sini ada angka-angkanya yang 0,35, 0,4, 0 0,5, 0 0,6 sampai ada gambar seperti ini. Ini itu fokusnya. Ini itu fokusnya ya, di sini tempatnya. Jadi teman-teman bisa putar ini untuk mencari fokus dari lensanya itu. Kemudian untuk ini tanda 1,2 1,4 2 1, 4, 4 5,6 ini itu diafragma. Jadi kalau teman-teman pengin 1,2 ini diputar sampai 1,2. Seperti itu teman-teman diputer hmm, ini, ya ini diputer ini Oke okay. begitu teman-teman sekarang Mari kita coba untuk dipasang di kamera ya <tuh> oke okay, untuk uh, kamera 6000 ini ini kamera APS-C ya jadi untuk copot lensanya ada di sini ada di tombol ini bisa ditekan tombolnya kemudian bisa diputar ke kiri Oke okay. sudah kebuka ini kamera mirrorless jadi tanpa mirror di dalamnya langsung eh uh, sensor Oke, langsung saja kita buka juga yang lensanya. Nah, di sini ada merah, ada merah. Ini kelihatan ya? Kelihatan enggak teman-teman? Nah ini ada titik merah di sini. Ini eh, dipasang di. Ada titik putih di sini. Ini, ini, ini. sebelahnya baut ini ada titiknya ya. Nah, ada titik putih. Disitu, uh, ini dipaskan yang titik merah, dipaskan di titik putih. Ya, yes, setelah itu diputar kanan. Sampai bunyi klik, oke. Okay? Sampai bunyi klik, uh, maka tanda klik itu menunjukkan bahwa lensanya sudah terpasang dengan benar. Kemudian kita coba, uh, kita buka dulu tutupnya, oke. Okay? Kita hidupkan. <tuh> nah seperti ini hasilnya uh, coba saya record ya dan ini menunjukkan nanti hasilnya seperti apa di di lensanya ya nah, jadi satu per itu sangat luar biasa teman-teman kita coba Nah ini teman-teman, uh, untuk untuk kita di, uh, kita record ya, oh, mohon maaf uh, memorinya full, kita format dulu. Oke, okay. oh, sudah kita format. Kita lihat hasilnya ya. Kita record sangat luar biasa. Ini fokusnya luar biasa. Ini kita pakai F1,2 ya, teman-teman. Kita coba besarin lagi ya F-nya. Kita pakai lebih besar bagaimana hasilnya Hai ini kita pakai yang f-16 f-16 f-16 Oh seperti ini ya lumayan loh untuk lancer sekelas ini ini f-16 ya teman-teman kita coba lagi yang f 12 f 12 coba kita mainkan hmm, fokusnya Ini teman-teman ya. ya untuk fokusnya untuk fokusnya itu yang ini yang ini untuk diafragma ini itu yang ini ya cuma ada putaran dua tak Oke, kita buat yang diafragma kecil aja. Kita mainkan ya. Cari kot. Nah, ini bisa dilihat oh, sangat cantik sekali untuk fokusnya. Dan ini ringnya ini juga enak diputar buat kita main, main smooth fokus enak banget ini Oke okay, oke okay. nah seperti ini teman-teman Oke okay, uh, itu saja teman-teman dari saya uh, jika mau beli lensa 7 artisan bisa di Indonesia kamera Indonesia kamera sedia yang versi baru satu setengah juta saja untuk teman-teman yang cari bekas bisa request dulu di Uh, nomor admin kita nanti bisa kita carikan. Oke, okay, uh, itu saja, teman-teman. Barangkali ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar atau bisa langsung datang ke Office kita terdekat. Indonesia kamera bisa klik di Google Map. Uh, salam fotografi, videografi Indonesia. Salam saudara.